Halo semuanya, Korean baik lagi channel aku How you guys, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua udah baik-baik aja As always, malam Jum'at dan malam Senin Waktunya gua buat balik, balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan huruf kalian Dan di video kali ini gua masih pengen melanjutin buat ngebahas Video-video penampakan di tengah hutan yang paling menyeramkan Sekarang ini kita udah sampai ke part 6 So semua yang belum nonton part-part sebelumnya lu bisa tonton dulu linknya gua taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja Videonya Kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang gua super duper creepy So ada seorang bernama Steven yang lagi asik mengendarai mobil pribadinya Berkeliling di sekitar pinggiran hutan di Minnesota Amerika Serikat Dan tiba-tiba Doi itu ngalamin sebuah kejadian yang aneh banget Persis pas Doi mau ngelewatin sebuah perlintasan kereta api yang gak ada palangnya Perhatiin baik-baik Ah. Uh, oh boy. What the? Uh... Well, oh, that's good. Don't know who's running that, but I mean, yeah. Okay. Ada sebuah kereta berukuran kecil yang melintas persis di depan Steven. Tapi anehnya, di kereta itu sama sekali nggak ada orang. Keretanya itu kosong, seolah kereta itu kayak jalan sendiri tanpa masinis. Tapi, Steven ini mikir positif aja dan doi cuma masa bodoh aja gitu. Ya udahlah, doi mikir mungkin aja ada mekanisme dari kereta api itu yang bikin kereta itu bisa jalan sendiri yang mungkin doi nggak paham. Dan pas nyampe rumah, doi iseng lah buat nge-post video ini di akun TikToknya dan tanpa doi sangka, ternyata videonya itu viral dan FYP. Dan ada salah satu viewersnya yang notice kalau ada sebuah keanehan di video Stephen. Perhatiin baik-baik. I mean, ya, yeah, okay. Ada sesosok makhluk dengan warna kulit yang sangat pucat Yang kayak merangkak di bagian belakang lokomotif itu Sosok itu kelihatan kecil banget Tapi kalau gua zoom sosoknya itu kelihatan cukup jelas Steven gak sadar sama sosok itu Dan setelah video ini viral Banyak yang percaya kalau mungkin aja kereta yang tadi itu adalah kereta hantu Dan si Steven ini lagi apes banget aja gitu Papasan sama kereta itu tapi gimana nih menurut lo? Apakah yang tadi itu cuma ilusi optik aja? Atau memang bener kalau yang tadi itu adalah sebuah penampakan? So, ada sepasang suami istri yang rumahnya itu ada di pinggiran hutan. Mereka suka aja gitu buat tinggal di situ karena lebih dekat dengan alam dan mereka suka mencari ketenangan. Tapi akhir-akhir ini nih, istrinya itu suka ngerasa insecure. Selain karena anjing peliharaan mereka yang sering menggonggong sendiri tanpa sebab yang jelas, Doi juga sering melihat ada sekilipatan bayangan hitam di ujung matanya. Sampai suatu hari, pas Doi ngevideoin ke arah hutan di belakang rumahnya sore itu, tanpa disengaja, ada sesuatu yang ikut terekam di videonya. Perhatiin baik-baik. Oh, I could have sworn I seen somebody run through these woods just now. I live in a country not too many people know about this back here. But I'm telling you, I could have sworn I saw somebody. Oh my goodness! Hey, Zach! I could have sworn. See, Zach, there is some. There is a man over there. What? I'm not even playing. You need to go check it out. There is somebody over there. I'll go check. Hiding by our tree, right now. I'm not even. Be careful! I just seen him over there by that tree, Zach. Zach, be careful! Damn, damn. I'm not even playing. Zach, he's right there. Ada sebuah kepala yang mengintip dari balik batang pohon yang ada di pinggir hutan. Mereka berdua itu kaget banget karena mereka itu udah lama banget nggak lihat ada orang di sekitar rumahnya. Karena rumah mereka ini bener-bener terpencil bahkan mereka itu nggak punya tetangga. Jadi mereka itu kayak shock banget gitu kalau misalkan ada orang yang bisa tahu lokasi rumah mereka. Dan buat apa coba kalau Doi itu ngintip-ngintip ke arah rumah Pak Sutri ini kayak gitu. Gerak-geriknya itu kayak mencurigakan banget. Pasutri ini juga gak yakin ya kalau yang tadi itu orang atau bukan. Tapi gimana nih menurut lo? Dissolve. So ada seorang ibu beranak dua bernama Summer. Tinggal di sebuah kota kecil di negara bagian Georgia di Amerika Serikat. Nah suatu malam do itu iseng aja gitu. Buat bikin video selfie di halaman pekarangan belakang rumahnya. Tapi ada yang aneh sama videonya. Coba deh sekarang lu perhatiin video yang ini baik-baik. Yeah, I am in my yard. Watch my face. This is not an app doing this. This is my yard. The church is behind me. Watch my face. Church. Di video itu, wajah summer seolah kayak bisa distorsi Dan ngedissolve sampai wajahnya itu kayak nggak dikenalin lagi Kayak wajahnya itu jadi orang yang berbeda banget Padahal do itu cuman pening-pening tanpa filter ya guys Sempat beberapa detik kayak wajahnya itu ngilang Dan kameranya itu kayak tebus pandang ke arah objek yang ada di belakang summer ini aneh banget sih. Nah, bangunan yang ada di belakang Samar tadi itu adalah sebuah gereja tua yang udah kosong lama banget dan sama sekali nggak pernah dipakai lagi. Dan konon, menurut warga yang tinggal di sekitar situ, katanya dulu gereja itu sering dipakai untuk ritual-ritual sesat. So, si Samar ini percaya kalau apa yang terjadi di videonya malam itu, mungkin salah satu penyebabnya adalah dari gereja tua yang ada di seberang rumahnya. Apakah yang tadi itu cuma masalah teknis saja? Mungkin memang kameranya si Summer ini ada masalah? Sehingga Do itu agak kesulitan buat menangkap gambar di kegelapan? Atau memang yang tadi itu adalah sebuah fenomena paranormal? Gimana menurut lo? So, ada seorang cowok yang sedang melakukan pendakian ke puncak gunung Swiss. Nah, malam itu... Doi dan rombongannya itu sedang beristirahat di dalam tenda. Tapi Doi itu ngerasa kalau Doi itu mendengar ada suara-suara yang bersumber dari puncak gunung itu. Jadi, malam itu Doi coba buat berani in sedikit mendaki ke arah puncak buat mencari sumber suara itu. Tapi Doi itu malah nemuin sesuatu yang aneh. Perhatiin baik-baik. Jesam da ste videli molim vas vratite Awalnya dari kejauhan di situ nggak kelihatan apa-apa. Tapi pas cowok ini agak mendekat, tiba-tiba di sisi kiri dan kanan pilar itu ada sebuah bayangan transparan yang cukup tinggi. Yang kalau diperhatiin baik-baik, kayak bisa gerak-gerak dikit gitu, guys. So jelas banget kalau yang tadi itu bukan patung ya. Karena lo bisa lihat pilar yang ada di tengah aja itu sama sekali nggak gerak-gerak. So, cowok ini juga bilang kalau selama Doi ada di situ, Doi itu sama sekali gak bisa lihat dua sosok yang tadi. Sampai Doi turun dan lihat lagi rekaman videonya, selama Doi berada di atas itu. So, kira-kira apa tuh yang kerekam di video cowok ini? Apakah yang tadi itu cuma ilusi optik aja? Atau sebuah penampakan? Underwater. So ada seorang cewek bernama Briana yang hobi banget diving Dan salah satu spot diving favoritnya itu ada di Florida, Amerika Serikat Doi itu sering banget nge-share video-video divingnya di akun TikToknya Dan kontennya itu sama sekali nggak ada hubungannya sama paranormal Tapi di salah satu videonya Doi itu ngalamin sebuah kejadian aneh pas Doi lagi diving Dengerin baik-baik Brianna langsung panik pas doi ngedenger ada suara teriakan dari dalam air. Doi itu ngerasa kalau suaranya itu mirip banget kayak orang, tapi seumur-umur selama doi diving, doi itu sama sekali gak pernah denger suara kayak gitu sebelumnya. Selama doi naik ke atas dan menenangkan diri, doi cobain lagi buat turun ke bawah dan ngecek, apa bener ada orang di dalam sana yang barangkali aja mungkin lagi butuh pertolongan. Atau jangan-jangan doi itu cuman halu aja dan cuman salah denger. Pas Briana masuk lagi ke air untuk yang kedua kalinya, Doi nggak dengar suara apa-apa. Suara yang tadi itu udah hilang. Dan Doi langsung post video itu di akun TikToknya. Tapi setelah video yang tadi itu viral, malah banyak yang ngira kalau itu cuma audio yang ditempel dan video yang tadi itu cuma video editan aja. Jadi Briana ngepost sebuah video lagi buat klarifikasi. Ngasih lihat ke viewersnya, raw footage video itu langsung dari kamera GoPro-nya. Perhatiin baik-baik. GoPro 7 works perfectly fine for me. I cracked it a little bit, but I use a case. Um, definitely not a voiceover, though, so I'm going to show you the video straight out of my GoPro, just like how I recorded it. suaranya asli terekam di video itu dan sama sekali bukan video editan dan karena suara itu muncul persis pas Briana lagi diving ngelewatin sebuah bangkai kapal yang udah karam banyak yang ngira kalau mungkin aja suara itu adalah suara dari arwah korban dari penumpang kapal itu yang tewas tenggelam yang mungkin masih ada di situ dan minta tolong ke Briana tapi gimana nih